Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat siang, kembali di Fatifi. Hadir untuk mengabarkan kabar baik, kabar menarik dari idola kita, Lesti dan Rizky Bilar. Sebelumnya, bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara klik "like", "comment", dan "subscribe". Serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang Untuk selalu memberikan kabar menarik, kabar bahagia dari Leslar tentunya Baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini Kabar gembira pun kita dapatkan dari Bunda Lesti Kejora Single terbarunya, Alhamdulillah para sahabat yang sudah tembus di angka 3 juta viewers Ini Kebahagiaan, ini kebanggaan untuk warga Konoha, Dua hari sudah tembus di angka 3 juta Tetap streaming lagu barunya Bunda Lesti dengan judul Sekali Seumur Hidup Official Music Video Di Youtube 3D Entertainment Sama-sama kita semangat persahabat ya, tetap kompak dan solid Mendukung karya-karya terbaik idola kesayangan kita ke kabar selanjutnya, disimak juga info dangdut akademi Indosiar. Malam hari ini akan disiarkan di Indosiar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Keseruan Bunda Lesti Kejora akan tayang malam hari ini. Perhatikan di momen saat Bunda Lesti menjadi juri persahabat. Gak cuma nyanyi ya, yang di peserta juga adu akting bareng Lesti DA. Wow, ini sih kejutan banget ya sampai Nasar aja melongok tuh melihat acting dari peserta bareng bunda Lesti, Masya Allah, peserta daa tantang Lesti acting mantul, multi talenta banget ya. Kita makin gak sabar dan makin penasaran akan kejutan nanti malam yang akan disuguhkan oleh idola kesayangan kita. Ini pasti seru banget persahabat ya Makanya jangan sampai lupa Ada Bunda Lesti Kejora malam hari ini Di acara dangdut Akademi 5 Audition Yang akan tayang pukul 20.30 Indonesia Barat Hanya di Indosiar Selanjutnya ada kabar gembira juga kita dapatkan Ini langsung dari Igun Sudarmono Mengenai single Lesti Kejora persahabat ya Perhatikan di kalimat caption info yang dituliskan Wah, rekomend plus dasi kali ini hampir post di tengah malam Gak apa-apa ya, yang penting rekomendasi tetap ada Demi kalian semua Rekomendasi kali ini super penting banget sih Ini karena ada rilisan baru dari Lesti Kejora Yang judulnya Sekali Seumur Hidup Yang lagunya dibikin oleh Kak Adibal Kece banget Kak Adibal lagunya Apalagi yang bawain dedek Lesti yang jago banget soal penghayatan dan lagu ini juga jadi penanda sewindunya karir berny bernyanyi Lesti, Masya Allah. Dan kita lihat juga bersahabat ya. Di sini ada info penting. Ada bocoran kalau akhir tahun 2022 nanti. Lesti mau bikin mini konser dan di 2023 akan ada konser tunggal juga. Semoga dilancarkan ya, Amin. Wah, wow, Masya Allah banget ya. Bocoran, di akhir tahun 2022 bakal ada mini konser, dan di tahun 2023 akan ada konser tunggal yang akan tentunya disuguhkan kejutannya untuk warga Konoha. Masya Allah banget ya. Doakan, dan pastinya warga Konoha selalu menunggu kejutan yang akan disuguhkan oleh idola kesayangan. Mudah-mudahan... Niat dan tentunya apa yang diinginkan selalu dimudahkan dan selalu diberikan kelancaran. Amin. Selanjutnya, persahabat disimak juga. Ini ada kejutan vitamin bahagia yang kita dapatkan siang hari ini karena vlog terbaru di channel YouTube Leslar Entertainment sudah di-up di persahabat. Ya, ini kejutan yang kita dapatkan. Special surprise. Pertama kali di Thailand untuk ulang tahunnya Papa Bilar. Masya Allah bahagia sekali ya terlihat raut wajah Papa Bilar. Masya Allah mendapatkan kejutan dari sang istri. Pertama kali di Thailand ya kejutannya. Kita bangga melihat kebahagiaan ini. Mudah-mudahan rumah tangganya langgeng Rumah tangganya bahagia dan semoga dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik. Amin. Selanjutnya para sahabat disimak juga ke fashionnya Abang Fatih. Perhatikan topi yang dipakai oleh BBL ketika ke pantai, ini bersahabat ya bareng Bunda Lesti Kejora, ini topinya juga bukan kaleng-kaleng, harganya mencapai 4.081.669 rupiah, masya Allah ya harganya bukan kaleng-kaleng, ini selalu membuat kita takjub ya, mudah-mudahan berkah dan barokah. Dan semoga rezeki idola kesayangan kita juga nular ke kita semuanya. Amin. Selanjutnya, persahabat disimak juga di Ungganvaferi 3 hari yang lalu. memposting foto bareng Bunda Lesti dan Papa Bilar di momen spesial acara party ultahnya Papa Bilar yang ke-27. Dan di postingan ini pun ada sebuah kalimat ucapan ya dari Pak Fieri, Happy birthday Rizky Bilar Semoga semakin baik lagi menjadi suami, ayah, dan pemimpin Sukses terus Leslar Entertainment ya GbU Breder Wow, Masya Allah banget ya Pokoknya bangga mendapat dukungan dari Pak Fieri. Kita lihat juga persahabatan ya, komentar banyak sekali diberikan. Salah satunya dari komedian Reza Ditya 17. Disitu mengatakan, Happy Birthday Handoko Jambul. Katanya tuh ngeteknya nama Handoko Jambul. Persahabat ya langsung ada jawaban juga dari Handoko Jambul. Reza Ditya nih ciri-ciri orang udah tua, gak bisa bedain yang mana riski Bilar yang mana Kang Somai. Katanya tuh aduh, ini cute banget ya, bikin ngakak banget ya. <laughs> Tetap kita support yang terbaik untuk Lesti dan Rizky Billar, Masya Allah. Bahagianya melihat postingan ini, banyak dukungan dari orang-orang baik yang selalu tulus mencintai Lesti dan Bilar. Selanjutnya persahabat disimak juga di Unggan Bang Boril 3 jam yang lalu. Mengunggah sebuah postingan foto bersama Bunda Lesti Kejora, ini dibalik ke layar pembuatan... Video klip sekali seumur hidup ya Masya Allah Pokoknya bangga dan pastinya kita selalu mendapat kebahagiaan dari idola kesayangan kita Di postingan ini pun banyak sekali tanggapan komentar yang positif Dari aku Ratih Lasandara mengatakan Masya Allah Road manager terbaik, profesional, kerjanya gak diragukan lagi Makasih Om Boril, udah 8 tahun bersama Lesti Masya Allah Tetap doakan yang terbaik untuk Bang Boril ya, semoga bisa bersama dengan Lesti dan Rizky Bilar. Kita merasa bahagia karena merasa tentunya Bunda Lesti dan Papa Billar dilindungi oleh Bang Boril. The best untuk Bang Boril, Masya Allah. Kita juga masih menunggu cidukan terbaru. Kabar baik dan kabar bahagia selanjutnya di siang hari ini. Jangan kemana-mana terus ikuti channel DivaTV yang akan selalu mengabarkan. Kabar baik, kabar menarik dari Lesti dan Rizky Bila. Ini dulu informasi di siang ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.